Oke okay guys kembali lagi di channel ngiseng-ngiseng Kali ini Ngisong akan tutorial cara install notebook ya. Notebooknya sini jangan lupa klik mau install sambil di charge Oke okay, siapkan flash disk ataupun book apa Flash disk yang udah diisi booting Booting systemnya Cara buat booting nanti klik aja link di atas Oke okay, langsung saja colok dengan posisi notebook mati colokin dulu USB booting yang tadi ke soket USB-nya oke okay, dan nyalakan tombol power okay, tekan tombol powernya hingga tunggu sampai ada logo dari notebooknya itu sendiri nah ada oke okay, setelah itu nanti akan ada peringatan lagi nah press any key oke okay, boleh di enter ya ataupun tombol apapun bisa Tunggu lagi Oke di disini uh, Notebooknya ini Notebook yang non removable ya Guys ukurannya 12 inci ASUS Tipe e 202 Series Oke lanjut Nah masuk pada bagian Sisi ini Oke zoom in dulu Oke sorry guys Oke terlihat atau tidak Oke disini pemilihan bahasa Pilih bahasa Inggris, ya, Language, English, oke, di klik saja, Oke ya, terlihat, oke, di klik, setelah itu langsung saja, klik, to next, ya, situ ada, terus tinggal, klik saja disitu, walaupun gak kelihatan, mungkin kameranya ya, oke, setelah di next, tunggu beberapa kemudian. Nah, sini hanya ada satu tombol satu button tinggal klik saja. Nah, gitu. Oke, tunggu lagi. Oke, sambil menunggu kuncinya sih sabar ya. Sabar karena bagaimanapun juga kita tetap menunggu. Oke, join dulu, guys. Nah, di sini saya menggunakan OS Windows 8.1 kita pilih yang bawah yang 81 Pro, kemudian klik ini nih yang button di bawah ini. Oke, jangan lupa checklist dulu ini nih sebelum lanjut, yaitu ya. klik lanjut. Oke, jangan lupa, ini juga jangan di diakui, tapi pilih yang bagian bawah. Nah, ini berhubung harddisknya baru, maka saya di sini akan membagi partisinya dulu kita akan bagi dua partisi ya klik new disini klik new nah tinggal tentukan kebutuhan partisi yang kita butuhkan sini saja satunya itu adalah megabit MB ya bisa dilihat megabit Oke 114473 MB nah tinggal saya akan bagi partisinya saya hapus satu angka di depan. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Tinggal klik apply, apply. Oke. Okay. Oke, okay, itu tunggu beberapa detik. Nah, partisi sudah menjadi dua bagian. Nah, yang primary ini ini buat OS-nya ya, yang buat diinstal Windows 8-nya itu nah untuk yang bawah itu itu adalah untuk pembagian data penting kita buat menyimpan data-data penting jadi jangan sampai ketukar guys ya usahakan yang lebih gede itu buat menyimpan data kita seperti itu kayak saya di sini saya delete dulu karena menurut saya ini kurang besar buat sistem kayak bikin lagi partisi seperti tadi dari awal uh, barusan bukan awal ya sorry guys mungkin ini harus sambil novi guys oke okay, mungkin saya akan hapus coba lagi dengan gantinya 2 angka atau dikasih 5 54 4, 12, 1 mb ya, agar menjadi setengah-setengah minimal setengah-setengah setengah, -setengah. setengah. Ya, untuk, nah, setengahnya untuk OS, setengahnya untuk uh, data penting kita, nah, seperti ini, jadi OS-nya kita kasih setengah 52GB lebih ya. untuk sisanya itu buat data, data-data penting 508GB ya, itu. jadi enak, bukan enggak terlalu berat juga, ya nah, untuk yang ini tinggal klik new, langsung saja apply. Oh, Oke, okay. semua jadi primary system, primary, primary. Nah, yang akan kita install yang nomor 2 itu, partition. Nah, disinilah kita akan nunggu beberapa menit ke depan. Ini juga sudah dipercepat sama editing videonya. tunggu guys. Kuncinya sabar dan sabar. Okay. sambil perhatikan sih kalau bisa persentasenya itu apakah berjalan atau tidak. Nah, ini, ini yang persentase itu. Ini sampai 100% ya ini 9758. Biasanya di sini tergantung spek komputer, kalau spek komputer atau spek notebooknya bagus ya biasanya cepat getting file ready for instalasinya itu biasanya cepat. Cepat beres. Tapi tetap semua butuh kesabaran, ketelitian karena kalau salah ya bisa banyak hal yang mungkin merugikan kita sekali lagi ini saya install menggunakan harddisk baru atau habis kosong yang belum ada OS nya sama sekali Oke guys lanjut lagi ntar lagi presentasinya 100% Sambil nunggu, nah sampai checklistnya hijau semua tuh. Ketika checklistnya hijau semua, itu menandakan semua file-file, semua berkas-berkas operating system sudah tertanam di harddisk yang baru. Nah, tetap tunggu sampai selesai di bagian terakhir. masih menunggu oh, Oke okay. sini sudah masuk ke bagian ini. ini tinggal nunggu restart ya boleh di klik restart juga boleh atau misalkan nunggu ini berjalan sendiri boleh Oke okay. sambil nunggu standby kembali, ya di sini lumayan lama ya eh, tunggu dan bersabar tutup. dan jangan lupa sih sambil ngopi panas enak sekali bro seruput kopinya dulu Oke okay, mantul. Nah, biasanya di sini nunggu lama ya, getting ready nya itu. saya nunggu lama, gak apa apa. Nah biasa mati lagi, nyala lagi, mati lagi. oke okay, Jangan dipegang-pegang atau jangan ditekan-tekan keyboardnya, biarkan saja dia berjalan sendiri. Oke okay, lanjut produk K, di sini usah diisi ya. Yeah kalau pun misalkan punya boleh diisi kalau tidak punya jangan langsung saja skip ya Oke, ini skip nah ini skip tombol skip tinggal klik saja tombol skip apa oh, skip nah, tunggu lagi Nah di sini dikasih nama PC nama yang pertama ya misalkan kasih nama Tigris ataupun Asus ataupun apalah terserah, karena nanti di berikutnya akan ada nama lagi. Oke, ketik nama, sudah itu langsung lanjutkan lagi. Nah, disini beli yang ini. Ya. ya, sesuai panah beli. Nah, boleh sini kasih nama lagi. Ketika misalkan udah dikasih nama yang berbeda dari yang awal tadi Nah disini juga bisa mengisikan password agar ketika masuk pertama kali ke notebook itu akan kita masukkan password setelah selesai semua langsung ditekan lagi sesuai instruksi ke sini finish ya ini tinggal nunggu settingan berikutnya. Ini di sini sudah biarkan saja sambil ngopi-ngopi sambil nungguin. seperti itulah. Tetap sabar, tenang, dan tidak tergesa-gesa. iya. Oke, saya percepat. Jadi buat install di posisi seperti ini ini cukup lama nih loadingnya loading ini dan itu harap dimaklum mungkin yang saya katakan tadi tadi tergantung speknya kadang ada yang speknya bagus itu cepat pas bootingnya ini initializingnya ini kembali lagi ke perangkatnya mid uh, low mid atau high end itu itu menentukan kecepatan kita tekan install Oke okay. tanda-tanda mau selesai ini kalau seperti ini udah ada kata Hai Nah di sini juga tunggu lagi sampai warnanya berubah-ubah karena ini Windows 8.1 seperti ini tampilannya ya yeah. Warna warna-warni ini apa lcd nya oke okay. dan selesai seperti itulah ya yeah. oh cara instalasi Windows 8.1 di notebook mungkin ini berlaku juga di laptop-laptop yang lain ya. ataupun PC ataupun desktop oke okay, ini uh, ini flashdisk ya booting yang tadi jangan hiraukan nah ini yang sudah dibikin baru itu tinggal format disk aja biar bisa digunakan nah di sini tinggal restore klik restore ini, ini. baru dikasih nama misalkan data pribadi. Nah, ini habis yang sudah kita tadi dari awal dibagi partisinya itu ya. Boleh kasih nama apapun yang penting diberi nama. Oke. Dan akan otomatis terdeteksi. Oke, komplit Nah, akan terlihat data E. Nah, itu harus kita yang udah dibagi partisinya itu. Oke, mungkin itu ya tata cara menginstal notebook. Oke, di sini catatannya. Bisa dibaca ya. Oke, sampai jumpa lagi di ngisang berikutnya. Apapun akan ngisang sampaikan share dan broad menjadi tahu. Oke, thank you.